Nah, kemudian yang lainnya karena ini yang, yang saya sebut yang ketiga masalah network-based ekonomi Jadi ekonomi berbasis network ini yang karena itu saya ingin memasukkan ide-ide lebih banyak Bukan terutama soal ide kemandirian tetapi idenya adalah pada ide kolaborasi karena ini adalah era e, jaringan Kemudian yang keempat ini persoalan independensi institusi ekonomi yang tadi sudah saya jelaskan Selanjutnya kita lihat di persoalan di tantangan di masalah sosialnya yang pertama yang ingin saya garis bawahi di sini adalah demokratisasi media. Terutama setelah adanya sosial media ini, di mana media dipersonalisasi. Setiap orang punya medianya sendiri dan punya hak, punya channel untuk menegakkan identitas individunya. Dan sekarang bisa kita katakan faktor ini yang telah melahirkan begitu banyak revolusi di banyak negara sosial media ini adalah satu kekuatan baru yang menciptakan demokratisasi media yang kedua nilai-nilai yang berkembang sekarang ini ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah nilai transcending individualism saya membuat penelitian kecil ini uh, buat informasi saya membuat in, penelitian kecil di twitter tentang uh, lanskap moral nilai dan personality dari uh, Kelas menengah baru Indonesia Tapi penelitian ini dilakukan di sosial media saja Kita mengumpulkan sekitar 10 juta tweet Dan mencoba melihat tren ini Dan kira-kira ini nilai-nilai utama yang keluar Jadi orang Indonesia Begitu menghadap memasuki era modern ini Mengalami peningkatan menjadi bagian dari kelas menengah Nilai-nilai individualismenya tetap muncul Nilai-nilai achievement itu muncul dengan kuat, trend to power juga naik, tetapi yang paling dominan tetap nilai-nilai dasarnya, tradisi uh, gotong royong itu tetap, walaupun agak flat sudah agak-agak merata ya, artinya ada keseimbangan. Dan karena itu saya menyebutnya ini orang-orang yang mulai individualis, tetapi tetap bio, dia bisa melampaui individualitasnya dalam lanskap sosial di mana dia apa namanya, Di mana dia hidup, yang ketiga ini adalah orientasi pada kualitas hidup. Dan saya kira nanti ini ada efeknya pada ide tentang ekonomi, yaitu bahwa masyarakat kita sekarang ini berorientasi pada kualitas hidup, di mana kesejahteraan hanyalah salah satu faktor pembentuk kualitas hidup, dan bukan segala-galanya. Kira-kira kalau kita bahas, kita bahasakan dalam bahasa anak muda sekarang, kira-kira bahasanya begini. Dia mau punya gaji lebih banyak tapi waktu kerja lebih sedikit Kenapa? Karena dia punya dia mau punya waktu lebih banyak untuk keluarga Masyarakat industri dulu itu dilukiskan begini Pertumbuhan kekayaannya berbanding lurus dengan jam kerjanya Seperti dokter Kalau jam prakteknya makin banyak Uangnya makin banyak Tapi karena dia praktik terus nanti dia punya tidak punya waktu untuk Menikmati. Dan karena itu salah satu fenomena sosial Di tengah masyarakat industri Itu adalah angka perceraian yang sangat banyak Nah anak-anak yang lahir dari perceraian ini Yang sekarang menjadi generasi baru Itu punya kritik terhadap Pola hidup orang tua mereka itu Karena itu nilai-nilai keluarga itu menonjol Misalnya salah satu penelitian yang dilakukan di Amerika misalnya Apa mimpi paling tinggi mereka Punya keluarga, punya rumah Persis kayak orang Indonesia kan saya tidak tahu apakah kita lebih maju atau mereka baru sampai. Tetapi mimpi kita mulai sama Kalau Anda tanya orang Indonesia kan mimpinya persis sama seperti itu. Punya keluarga, punya rumah. Jadi sekarang dia berpikir bagaimana caranya punya pendapatan lebih banyak, tapi jam kerjanya lebih sedikit. Karena dia mau mendapatkan keseimbangan baru dalam hidupnya. Dia bukan hanya mau sejahtera, dia juga mau bahagia. Dan sekarang ini kita mulai orang-orang mulai mengembangkan ide tentang uh, Index of Happiness. Indeks kebahagiaan dan ternyata orang Indonesia ini termasuk makhluk yang paling bahagia di dunia. Karena di indeks kebahagiaannya paling tinggi. Kalau nggak salah sekitar 51%. Compare ke Amerika yang hanya 28% dan beberapa negara Asia termasuk China, Hongkong dan Singapura yang sangat rendah itu sekitar 16%. Orang Indonesia masih relatif, susah tapi tetap tersenyum. Ini orientasi Dia dia dia mau maju Ada need to achieve-nya tinggi Need to achieve-nya tinggi Dorongan berprestasi tinggi Tetapi dia juga pengen ada Tidak lepas dari akarnya Dan karena itu Yang saya sebutkan Kita akan melihat bahwa kita tetap mendewakan pertumbuhan Sebagai satu keniscayaan Tetapi kita ingin Hidup yang lebih Berkualitas dan karena itu parameter-parameter dari hidup kualitas hidup ini, ini yang perlu menurut saya yang perlu kita kita elaborasi lebih jauh. Yang terakhir ini adalah masalah uh, mindset baru yang kita perlukan untuk masa depan kita. Saya kira kita perlu cara berpikir baru untuk masa depan kita. Saya sebenarnya tidak ingin terutama berbicara sebagai politisi, tetapi ingin berbicara terutama sebagai seorang penghayat. Seorang pemimpin. Dan saya membayangkan bahwa kira-kira kita membutuhkan empat kemampuan berpikir. Dan karena itu jika ada agenda yang ingin saya sebutkan di sini, salah satunya itu adalah reformasi pendidikan. Empat kemampuan berpikir ini yang pertama adalah kemampuan berpikir arsitektural. arsitek itu memadukan ruang dan imajinasi. Dan unsur peradaban itu, ya empat itu, ada ruang, ada waktu, ada ide, ada manusia Jika Anda punya kemampuan berpikir sebagai arsitek, maksudnya adalah Anda mampu mengintegrasikan unsur ini semuanya Memasukkan ide ke dalam ruang dan waktu, itu kemampuan berpikir arsitektural. Yang kedua, itu kemampuan berpikir fungsional nah ini buat pak imam ini karena saya dari partai Islam saya karena ini basicnya dari Quran saya ambil jadi kalau kita lihat ke kemampuan berpikir arsitektural ini, itu persis sama dengan cara berpikir agama Islam jadi ini ada bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ruang dan manusia diberikan kehidupan di sini ini unsur waktunya manusia diturunkan ke bumi sebagai pelaku itulah konsep khalifah Tuhan Pengganti Tuhan di bumi Diberi agama Sebagai software Yang dia gunakan untuk Mengelola ruang dan waktunya Jadi seorang Khalifah manusia yang ditujukan ke bumi ini Turun sebagai pelaku Dan dia memandang ruang dan waktunya Ini dalam perspektif Risal Jadi agama ini adalah software Yang diberikan kepada manusia yang dengan itu dia menciptakan semacam operating system cara dia mengoperasikan kehidupannya dalam ruang dan waktu yang dia miliki di bumi itu berpikir arsitek yang kedua berpikir fungsional maksudnya dia memandang segala yang ada di sekelilingnya resources dan opportunity yang ada di sekelilingnya itu dalam pandangan sebagai fungsi ini semuanya bisa difungsikan dan ini yang dimaksud oleh Allah Wahai Rasulullah, Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini bagimu. Tunduk kepadamu, maka berjalanlah kamu di atasnya. Waktu lu me dan makalah dari rezeki Tuhanmu. nanti kamu akan kembali kepadanya. Jadi bumi ini, maksudnya semua resources dan opportunity yang ada di sini itu diciptakan tunduk kepada manusia. Dan cara kita memandangnya itu Memandangnya sebagai pelaku Yang punya kapasitas untuk menggunakan Itu semuanya sebagai resursi Menaklukannya Kalau ini konsep ini adalah uh, Kalau dalam bahasa Quran ini kata Tashir Dialah yang menjadikan kamu uh, Dialah yang menaklukkan Bagimu Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi Kemudian Yang ketiga itu adalah Mindset eksperimental ini juga dari Quran. Karena itu di dalam Quran, salah satu ayat yang paling banyak kita adalah perintah berjalan di muka bumi. Asy-Syiru'il berjalanlah di muka bumi. Supaya apa? Supaya orang punya perspektif eksperimen. Dan karena itu metodologi eksperimen pada dasarnya pertama kali dimunculkan dalam sejarah sains itu oleh kaum Muslimin. Karena ini tadi. Dan terutama kalau kita lihat, salah satu dampak dari ayat-ayat perintah berjalan di muka bumi dalam sejarah Islam Dan juga dalam sejarah sains, itu adalah perkembangan ilmu geografi Karena ini tadi Nah kemudian, saya perlu menggaris bawah persoalan ini Karena orang Indonesia ini adalah orang masyarakat yang mayoritas muslim dan religius rata-rata Salah satu penyakit masyarakat religius itu adalah mereka cenderung normatif Begitu normanya ditolak dalam kenyataan atau mengalami benturan, dia tidak mempelajari kenyataan itu sebagai fakta yang terbuka, tapi dia kembali ke normanya dan meninggalkan realitas. Dia berlari. Saya punya kisah agak ini kisah internal kita di PKS Pak. Kita ini sama seperti ini, kelompok yang sangat normal. Begitu kita ikut pemilu tahun 99 yang pertama, kita ini di keberanian kita lebih banyak disebabkan oleh ketidaktahuan. Karena kita tidak terlalu tahu apa konsekuensi dari sebuah partai politik, makanya kita berani bikin partai. Begitu kita bikin partai, kita menetapkan target 10%. 10% ini kita tidak tahu bahwa ini terlalu besar, tapi kenyataannya sangat besar. Tapi waktu itu kita anggap sangat kecil. Begitu kita ikut pemilu, hasilnya cuma 1,4%. persen. Dan Anda tahu bagaimana cara orang bereaksi di dalam? Banyak sekali orang di dalamnya meminta partai ini dibubarkan dan kita bikin ormas saja. Ini yang saya maksud. Begitu kita mengalami benturan dengan realitas, orang-orang yang berpikir normatif itu biasanya cenderung kembali meninggalkan realitasnya. Dia tidak mempelajari fakta itu sebagai fakta yang terbuka untuk dipelajari. Dan jika Anda ingin mendapatkan penjelasan Mengapa dalam satu masyarakat temuan-temuan pengetahuan itu tidak banyak? Sebagiannya karena mereka tidak punya mindset eksperimental. Nah, yang terakhir ini adalah mindset kreatif. Saya kira kreativitas ini jadinya terhadap ekonomi sekarang ini semuanya kita ketahui. Nah, saudara sekalian, inilah empat mindset baru yang kita perlukan ke depan. Nah, sekarang kalau kita menyadari ini seperti yang saya katakan tadi. Kita ini perlu tiga hal dalam uh, tahun ke depan. Yang pertama kita perlu new vision, visi baru. Yang kedua kita perlu new agenda dan yang ketiga new leadership. Saya hanya menjelaskan pada kesempatan ini visi dasarnya bahwa kita akan masuk di gelombang ketiga ini yang saya sendiri belum punya nama untuk gelombang ini. Ciri-ciri dasarnya seperti ini, faktor dasar yang akan mempengaruhinya seperti ini dan sekarang jika ini kita balik ke dalam uh, perspektif agendanya nanti kira-kira agenda Pemerintahan ke depan yang harus dijawab itu adalah agenda apa yang bisa mewakili kelompok mayoritas baru dalam masyarakat kita. Seperti yang saya katakan tadi, agenda yang bisa mewakili kelompok mayoritas baru dengan semua fitur-fitur yang ada di dalam diri mereka. Fitur-fitur gelombang ketiganya ini seperti apa, dan yang ketiga, yang kedua pendekatan kepemimpinan seperti apa leadership approach seperti apa yang kita perlukan untuk itu misalnya, sekarang kita banyak berdebat tentang kita perlu uh, strong leader saya termasuk yang tidak terlalu tertarik dengan kalimat strong leader atau strong government saya tidak terlalu tertarik dengan itu karena menurut saya ide ini eranya sudah lewat Era ketika negara terlalu full power dan punya terlalu banyak otoritas Tapi sekarang bagaimana Anda memerintah dengan otoritas yang sangat sedikit Tapi tanggung jawab yang sangat, yang sangat banyak Jadi yang kita perlukan Bukan seorang pemimpin yang memegang tongkat dan melihat rakyatnya bekerja Seorang yang terlalu strong Enggak, bukan itu jenis yang kita perlukan Sama seperti kita tidak memerlukan seorang pemimpin yang menjadi tontonan rakyatnya karena semua peristiwa berhubungan dengan dirinya dan rakyatnya itu jadi penonton orang menonton apa namanya pemimpinnya kemana seperti orang menonton penyanyi penyanyi solo itu orang menonton penyanyi solo dia menyanyi sendirian rakyat semuanya menontonnya saya kira bukan ini yang kita harapkan menurut saya dalam era seperti ini kita perlu leadership baru kepemimpinan baru yang nilai-nilai dasarnya bukan terutama pada apakah dia kuat atau lemah, tetapi terutama pada efektivitasnya. Dan jika kita bicara efektivitas, kita bicara tentang dua hal. Satu masalah, eh, apa namanya? Kita bicara tentang apakah dia mengetahui apa hal-hal benar yang harus dilakukan. Dan yang kedua, apa cara yang tepat untuk melakukan hal-hal benar itu. Jadi, itu approach yang uh, apa namanya yang agak berbeda. Tapi saya belum mau masuk ke apa namanya ke wilayah ini karena pada kesempatan ini saya lagi berkepentingan menjelaskan ide dasarnya tentang bahwa kita sedang mengalami historical shifting peralihan sejarah ini dengan ciri-ciri utama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya kira ini yang uh, ingin saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.